Eh, oh, ngobeng -ngobeng nyala. Nyala, nyala, Oke jumpa kembali dengan kami Servis Jepara. Kita mendapatkan sebuah kulkas kulkas ini ada kucingnya di dalam bisa diperhatikan untuk rekan-rekan di bagian belakang oke okay. kulkas ini bilangnya tidak mau dingin pada bagian sistemnya pada kulkasnya kita buka untuk pintu atas tidak keluar udara dan sepertinya bisa diperhatikan terjadi macet pada bagian blower oke okay, kita akan membuka untuk kipas dan blower ini karena yang punya bilangnya pada bagian bawah tidak mau dingin dan kita cek ternyata pada bagian blowernya mati kemungkinan macet bu, oh, kenapa nanti coba kita periksa seperti ini kita buka emang ternyata macet ya? untuk kipasnya berat sekali coba kita berikan pelumas menggunakan pelumas Pastinya dia bilang pulkat ini hampir dua bulan tidak dihidupkan ini kita hidupkan ternyata macet dan pada bagian bawah tidak dingin oke kita akan perbaiki dulu untuk blowernya siapa tahu bisa tidak mengganti pada blower yang baru Oke okay, bisa rekan-rekan untuk melihat triknya Oh, oh, oh. Masih, masih berat Oke okay, blower ini kalau dibantu dengan tangan Oke okay. menyala nah, seperti ini Oke okay, kita biarkan dulu sampai benar-benar lancar sampai benar-benar bisa sendiri untuk hidup biarkan dulu untuk posisinya lancar nanti kalau sudah lancar baru kita pasang karena kemungkinan lama sekali tidak dihidupkan, dia berkarat oke setelah bisa hidup sendiri kita dapat memasang pada sistemnya seperti ini dan nanti kita rapikan untuk rekan-rekan sangat mudah sekali untuk rekan-rekan triknya caranya perbaikan blower yang masih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 Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Dan jangan lupa untuk share dan klik subscribe untuk rekan-rekan. lama lawan di